balik lagi bersama saya Zahra nah hari ini kita lagi berada di Gor Pademangan Barat hari ini kita akan melaksanakan CSR Bantuan Musibah Kebakaran di RW12 Kelurahan Pademangan Barat yuk ikutin aku Kita lagi berada di posko kebakaran Tepatnya di balai warga RT14 RW12 ini Nah sebenarnya ini adalah ruang kesekretariatan di RT14 Tapi karena ada musibah kebakaran uh, Ruang kesekretariatan uh, diubah menjadi posko kebakaran Nah ini ada beberapa bantuan dari wong finance Mulai dari paket sembako dan juga selimut. Kita lagi bersama dengan Bapak RT dan juga Ibu-ibu dari KSB Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesempatan. Iya. <tuh> yeah. Ya, nama saya Pak Amung Tolib, Ketua mm -hmm. RT 014, okay. RT 12 Puran Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan. Mm -hmm. Nah, kronologis kebakarannya tuh dari di tanggal berapa sih Pak? Pas puasa terakhir. Mm -hmm itu pas jam belas lewat di mana orang sedang mau berbuka puasa di rumah posisi ini semua di rumah pas melewati rumah ini ada kebulan di atas ini ha -ha? ternyata pas dobrak pintunya api sudah nyamber besar ha -ha? jadi ini itu pas mau buka puasa percis berarti dari satu rumah ini, ini menyebar ke berapa rumah nih Pak? Iya, dari awal rumah ini menyebarkan api nyambarnya ke depan dulu, jadi rumah depan ini habis Sekitar 39 rumah yang terdampak, rumah. Rumah, 19 rumah yang habis total Jumlah jiwanya delapan jiwa Kalau dari Ibu Rati sendiri? Berarti penanggulangan pertama dari KSB-nya sendiri seperti apa Bu? Uh, kita langsung paginya uh, ditelepon dengan Pak Lurah, -ah. kebetulan saya kan KSB Lurahan, mm -hmm. Ketua Lepasitib, jadi uh, diindahkan Biyo untuk mendirikan dapur umum perintah dari Pak Wali Kota mm -hmm. juga. Mm -hmm. Nah Womers tadi udah lihat kan CSR bantuan musibah kebakaran di RT 14 RW 12. Nah semoga bantuan-bantuan yang diberikan oleh Wom Finance dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Nah untuk pelanggar jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di bawah ini. Bye.